Murah -murah batu selamat selamat siang, yang ini akan memberi ini akan memberikan sebuah video, yaitu itu berisi tentang informasi stok batu lagi ya, stok batu aki yang saya jual ini ada beberapa, ini tiga berapa aja ini stoknya, ini stoknya gini ini ada Ruby Ruby Star ini udah ada ini apa namanya ini dimensinya Ruby Star ini harganya 95.000 bisa biar di tempat atau COD ini kecubung ungu untuk dimensinya satu cman nah, tapi kebanyakan ini 9 mili ini dim-dim kecil, saya ses sesuaikan. Ini harganya start 35.000. Ini ada jemprot. Ini jemprot Zambia. Ini harganya satunya ini 45.000. Ini yang start 12 .000. Ini 1 cm yang kecil ini ini harga yang berbeli ya. ini ada ini, safir. ini batu aki aja. ini dimensinya 996 mm. ini batu aki seperti ini. ini bulat ini harganya 65.000 murah untuk batu aki asli. ini pusafir Afrika. ini ada. monstone ini Star satu centinan satu centinan inginkan ya 35.000 satunya ini kualitas standar tak geser lagi ke ini ini ada kecubung ini udah ada memonya ini harganya 175.000 ini ada remonel kukuran 8, ini untuk 2 shabit sama rupinya. harganya rp ribu. ini satunya rupiah Rp100.000, ini cutting ya yang monel, eh bukan monel uh, alpaka ini 100000 ini di tempat ada COD. ini untuk memonya yang tadi ini ya memonya oke kita akan geser ini ini kecucuk Ini ada memonya ini ada 150.000 tiga juga ini kecuali ini kecucuk ini 150.000 ini rubi ya di Afrika ini ada memonya ini kita geser lagi ke kecukup muu ini ring ring kayak tembaga ini ini harganya seratus ribuan ini ring 6 sama ring 8 ya ini merah satunya ini 50000 ribu bisa di tempat Bajak udah ya merah itu tadi update stop satu aki saya mulai bisa lihat ini niat ada beberapa stok dan tanya banyak yang terjual kirim-kirim untuk pengirimannya pengiriman kalau COD bisa kita melewati JNT biasanya untuk pemesanan Udah tertera di video ini dengan nomor HP saya chat via WA Untuk pengiriman Bukti pengiriman, pangkat pas kemasan Anda bisa lihat di video ini juga Di video yang nanti Kita akan, Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya Yang paling beli nah itu tadi Stok dari saya ada beberapa. Jadi makasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.